Terus dari dinasti Taruman Gang. Oke teman-teman karena Jengwanara ini berkaitannya dengan kerajaan Galuh pada sekitar tahun 612 Masehi yang waktu itu rajanya adalah roti Kendayun menjadi seorang raja pertama dari kerajaan Galuh purba ya teman-teman diteruskan oleh anaknya ya yaitu mandi minyak mandi minyak ya teman-teman padahal minyak sekarang mahal dilanjutkan oleh Sena atau Brata Senawa dan dilanjutkan lagi oleh Purbasora dan diambil alih oleh Sanjaya jadi Purbasora itu merebut ya memberontak kepada Raja Sena dan Purbasora itu kemudian diberontak lagi oleh anaknya Prabu Sena yaitu Raden Sanjaya nah. di zaman ini kerajaan Sunda dan Galuh disatukan kembali oleh Raden Sanjaya yang kemarin Sunda itu dibagi menjadi dua dan disatukan lagi oleh Raden Sanjaya di kemudian hari nanti kerajaan Sunda ini berpisah lagi menjadi Galuh dan Sunda kemudian disatukan lagi dan dipisahkan lagi dan berakhir disatukan lagi oleh Prabu Siliwangi dengan nama Pajajaran. Mulai dari sekarang panggil aku Prabu Barmawijaya. Suara raja berwajah tampan itu menggelegar. Di dalam wabatara tertunduk dia bangkit dari tempat tunduknya kemudian melangkah meninggalkan Beleriung. Langkahnya melangkah gontai. Hatinya terluka atas sikap seorang raja dan dia berjanji pada dirinya sendiri bahwa Prabu Barmawijaya kelak akan dipenjara seperti diri seekor monyet. Tak bisa berbuat apa-apa hanya berkauk di dalam ruangan. berganti hari kerajaan semakin tidak terkendali para pejabat senang mabuk-mabukan dan berjudi sabung ayam. Ini diakibatkan oleh prabu Barmawijaya yang senang main sabung ayam. Rakyat galuh kehilangan kepemimpin yang dulu bijaksana. Mereka namun mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Mungkin ini sudah kehendak sang yang tunggal. Bukan hanya rakyat galuh yang merasakan Dewi Pangrayap dan Dewi Naganingrum juga merasakan hal yang sama Mereka sering dibentak dan diperlakukan kasar dan mereka tidak pernah digauli laki-lakinya suami dan istri Ini mengakibatkan mereka kesepian dan hidupnya tertekan di dalam istana Namun mereka hanyalah perempuan tak bisa berbuat banyak hanya pasrah Suatu malam ketika mereka dirundung kesedihan mereka tertidur pulas di kamarnya masing-masing. Lalu mereka bermimpi ada bulan jatuh ke pangkuan mereka. Awalnya mereka hanya menganggap itu hanyalah bunga tidur. Tapi mimpi itu selalu saja datang di saat mereka tidur membuat mereka semakin gelisah dan kegelisahan itu tidak bisa disembunyikan. Mereka melaporkan ke Prabu Barmawijaya. Bagaimana mungkin mimpi itu datang? datang. datang. Prabu Barmawijaya terkejut. Hamba berdua juga gelisah memikirkan itu raka Prabu. Jawab Dewi Prangrayap, "Sedangkan Dewi Nagaringrum hanya diam tertunduk." Lalu apa pendapatmu? Tanya Prabu Barmawijaya. Bagaimana jika kita minta pendapat Uwa Batara Lengser? Dewi dan Nagaringrum angkat bicara. Prabu Barmawijaya terlihat enggan namun mau tidak mau ia harus memanggil Uwa Batara Lengser. Sebab dialah satu-satunya penasihat kerajaan yang dipercaya oleh kedua ratu. Wabatara Lengser memasuki istana dia bersimpuh di hadapan raja dan mendengarkan seluruh cerita kedua Dewi itu Kepalanya memanggut-manggut ilmu batinnya sangat tajam sehingga dia mengetahui bahwa sebenarnya ada hal tersembunyi di kerajaan ini Hamba hanya bisa mengusulkan untuk meminta petunjuk dari Petapa Ajar Sukarshi Dia Petapa yang sangat sakti Petapa Ajar sukarsi Prabu Barmawijaya terkecut dia baru dengar nama Pertapa itu selama hidup di kerajaan Galuh dia seorang Pertapa yang tengah singgah di Tanah Parahyangan Gusti ilmu tafsirnya sangat tinggi dan dia memiliki sifat arif bijaksana dari mana wabah dari Lengser mengenalnya kata sang Prabu panjang ceritanya bagi Indah Raja tapi hamba hanya bertemu ketika hamba menyepi di hutan larangan Prabu Barmawijaya terdiam sejenak matanya seolah berpikir dan menimbang-nimbang usulan Wabatara. Hanya saja selama ini dia memang tidak pernah membutuhkan jajah seorang petaka untuk urusan kerajaan baginya semuanya bisa ditangani dengan caranya sendiri. Baiklah panggil dia seru Prabu Barmawijaya setelah lama berpikir seluruh prajurit akan untuk mencari keberadaan ajar sukarshi namun tidak mudah untuk mencari pertapa sakti itu raja sendiri sudah berhari-hari murung dia memikirkan apa yang akan terjadi pada dirinya tafsir mimpi bukanlah mimpi menandakan bahwa kedua dewi akan hamil namun mana mungkin dia tidak pernah tidur bersama dengan kedua dewi itu di tengah kegelisahannya Seorang prajurit melaporkan bahwa pencarian Petapa Ajar Sukaresi menemukan hasil Petapa Sakti tengah menuju ke istana kerajaan Prabu Barma Barmawijaya memanggil Seru pejabat kerajaan sekaligus Wabatara Lengser dan Dewi Pangrenyap Juga Dewi Naga Nengrum sang kekala ini sudah bisa terjadi kepada wanita yang akan mengandung ucap ajar sukaretsi dia tersenyum kepada Prabu Brawijaya hamil kedua istriku hamil bagaimana bisa Prabu Brawijaya bangkit dari singgah sananya. semua yang hadir terdiam memandang aneh kepada raja yang terlihat sangat gelisah tentu saja Dewi Pangrejab dan Dewi Naganingrum juga gelisah mereka sadar bahwa Prabu Brawijaya tidak pernah menyentuhnya Prabu Parma Wijaya menyadari ekspresinya mengejutkan para pejabat kerajaan. Seharusnya dia bahagia mendengar kehamilan kedua istrinya. Baiklah, aku bahagia mendengar mendengarnya. Tapi apakah kedua anaknya perempuan? Sebab aku aku mendambakan anak perempuan, kata Prabu Parma Wijaya. Sebenarnya dalam hatinya ia sangat marah sebab dia tidak ingin mendapatkan anak laki-laki yang dipastikan akan merebut kekuasaannya. Keduanya anak laki-laki Baginda Raja Jawab pertapa Ajar Sukarsi. Mendengar jawaban pertapaan Ajar Sukarsi, Sebab berubah saya murka Batinya yang tidak ingin ada anak laki-laki Yang memang sudah menjadi pertanda akan kehancuran dirinya Dia bangkit lalu mencabut Kris saktinya Lalu ditusukkan ke dada Ajar Sukarsi. Namun keris itu bengkok Tidak mempan menghujam dada Ajar Sukarsi. Semua yang hadir terenganga Mereka tidak percaya akan yang dilihatnya tidak ada satupun yang mampu melawan keris sakti sang raja. Wabatara manggut-manggut menyaksikan itu semua. Kini dia yakin bahwa Prabu Barmawijaya bukanlah Prabu Permana Dikusuma, sebab tidak setiap orang mampu menggunakan keris sakti kecuali raja itu sendiri. Namun, teka teki siapa sebenarnya Prabu Barmawijaya belum terjawab. Masih terlalu jauh untuk diteropong dengan ilmu kebatinan. Apakah baginda ingin menghendaki aku mati? Bila i begitu, maka hamba akan mati. Setelah berkata begitu, Ajar sukaresi jatuh tak bernyawa. Barma Wijaya segera memusatkan kesaktiannya di telapak kaki, lalu mendeng mayat petapa Ajar Sukaresi. Mayat itu terlempar jauh, lalu jatuh ke hutan larangan. Namun perlahan mayat itu berubah menjadi seekor naga. Lalu masuk ke dalam gua di hutan larangan untuk bersemedi. Sementara itu, di, keraja di kerajaan usai mayat itu terlempar jauh, keadaan semakin genting. Prabu Parma Wijaya murka dan semakin semena-mena. Peristiwa keanehan di kerajaan setelah berganti wujudnya Prabu Permana di Kusuma semakin menjadi perbincangan rakyat dan petinggi kerajaan. Apalagi Dewi Pangrenyap dan Dewi Nagan tiba-tiba hamil dan tidak disukai oleh suaminya sendiri yaitu Raja Galuh Beberapa bulan kemudian Dewi Pangrenyap melahirkan seorang anak laki-laki bayi yang putih dan mungil Prabu Barma Wijaya melihat bayi tersebut terasa benci dan khawatirnya tiba-tiba sirna Lalu dia memberi nama Hariang Banga Tentu saja Dewi Pangrenyap senang bahwa Prabu Barma Wijaya tidak membunuh anak yang dilahirkannya berbeda dengan Dewi Naganingrum yang masih hamil tua ketika Prabu Barmawijaya mengunjungi bilik pribadinya secara ajaib. Janin dalam kandungan Dewi Naganingrum berbicara lantang. "Barmawijaya, engkau telah melupakan banyak janjimu." semakin banyak kau melakukan hal-hal kejam kekuasaanmu semakin pendek ucapan bayi itu membuat Prabu Barmawijaya marah besar namun dia tidak bisa membunuh janin tersebut jika membunuhnya maka harus membunuh Dewi Naganingrum dia mengatur siasat menghasut Dewi Pangrayap yang sudah memiliki dasar sifat angkuh dan cemburu dirayunya Dewi Pangrayap untuk memusnahkan bayi Dewi Naganingrum ketika lahir dengan alasan hari yang bangga akan menjadi raja pengganti Prabu Barma Ujaya. Dewi Pangranya terhasut ketika Dewi Naganingrum akan melahirkan Dia lalu memerintahkan Dewi Naganingrum menutup matanya Dan dengan cahaya lilin agar penglihatan Dewi Naganingrum kabur Untuk memudahkan mengelabui Dewi Pangrayap berpura-pura membantu persalinan Dewi Naganingrum Setelah bayi itu lahir yang ternyata lah bayi laki-laki Segera dimasukkan ke keranjang dan dihanyutkan di Sungai Citandui, sementara keranjang bayi itu diganti oleh anak anjing. Setelah menyadari bahwa Dewi Naganingrum melahirkan bayi anjing, dia sangat bersedih. Prabu Barmawijaya memerintahkan wabah untuk membunuh Dewi Naganingrum di hutan larangan. Prabu Barmawijaya menyebarkan fitnah bahwa Dewi Naganingrum dikutuk, namun wabah lengser. Tidak membunuhnya, dia malah membangunkan gubuk di hutan. Dan merobek baju Dewi Naganingrum lalu melumuri pakaiannya dengan darah bayi anjing. Untuk melestarikan tempat Dewi Naganingrum tempat ini diberi nama Gunung Gelis dan hutan tempat berdiamnya Dewi Naganingrum sampai sekarang disebut hutan larangan dan sangat tabu bagi para pejabat yang masuk ke hutan tersebut hutan tersebut tempat kediaman Dewi Naganingrum yaitu berada di Dayu luar Cilacap tepatnya berada di daerah Ciloa dan Gunung Gelis berada di daerah Gunung Gelis, Wanarja, hutan larangannya masuk ke wilayah Teyluhur. Gunung Gelisnya masuk ke wilayah Wanarja, Cilacap, Jawa Tengah. Bangkai anjing yang tadi darahnya diambil buat baju Dewi Naganingrum dibuang ke sungai. Yang kemudian hari kelak sungai tersebut bernama Cibaganjing. Cibaganjing asal kata dari Cai, pugang anjing yang akhirnya mengalir dari hutan larangan daya luhur melalui gunung gelis sampai ke madura sampai bermuara di sungai citanduy. untuk teman teman yang ingin menonton filmnya tentang gunung gelis hutan larangan dan sungai cibaganjing silahkan teman teman klik link di atas atau silahkan teman teman kunjungi deskripsi video karena saya telah mengupload videonya di tempat lain dikisahkan Aki Balagantrang dan Nini Balagantrang yang sedang mencari ikan di sungai Citanwe dikejutkan oleh sebuah keranjang yang berisi bayi Aki Balagantrang ini meyakini bahwa bayi tersebut adalah keturunan raja sebab sangat berbeda dengan bayi-bayi biasa yang lahir di desanya desa tersebut kelak bernama Geger Sunten Keyakinannya semakin kuat semakin lama bayi itu besar dan tumbuh menjadi pemuda rupawan gagah perkasa dan memiliki kecerdasan pemuda itu sangat berbeda dengan pemuda di desanya. Itu mengapa dia sangat istimewa berada di desa itu. Saking merasa suami istri itu bukanlah orang yang pantas untuk merawat bayi itu. Hingga sekarang belum diberikan nama. Bahkan pernah ketua desa juga ingin memberikan nama. Hanya tetap saja dia juga merasa tidak ada yang pantas Untuk bayi tersebut Hingga dia menjadi pemuda tanpa nama Satu hari Pemuda rupawan mengajak kepada orang tua Yang telah mengasuhnya untuk berburu Seumur hidup dia memang Tak pernah berburu Semasa hidupnya orang tua itu hanya menangkap ikan di sungai Pemuda rupawan itu sangat takjub Ketika mem memasuki hutan Termasuk orang tua yang telah merawatnya Banyak sekali hewan-hewan yang dijumpainya Dan hewan-hewan itu sangat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 Monyet itu bertengger di atas pohon yang paling tinggi, seolah-olah tak terganggu akan kedatangan mereka. Nah itu apa, Ki? Oh, itu adalah Wanara. Wanara, Ki? Iya. Pemuda itu lama berpikir, matanya terus mengawasi monyet itu, hatinya sangat tergelitik menyaksikan tingkah laku monyet. Yang sangat tidak peduli akan kedatangan mereka seolah hidupnya telah diliputi kebahagiaan. Akih selama ini aku belum pernah berdi dimilih memiliki nama Bagaimana jika namaku dinamakan Ciu. Ciu. Wanara. Wanara. Wanara. Sejenak mereka saling pandang Rupanya pemuda ini memang cerdas Dia dapat berpikir dan menganalisa apa yang ada di sekitarnya Padahal dia tidak pernah berguru pada seorang pertapa Sungguh dia memang anak yang berbakat Orang tua itu akhirnya menyetujui nama itu hingga sampai ke rumah setiap orang diberitahu bahwa pemuda rupawan itu telah memiliki nama yaitu Ciung Wanara penduduk desa semakin menghormati Ciung Wanara dia memang berbeda dengan yang lain sehingga ini mengakibatkan Ciung Wanara merasa bahwa dirinya bukan dari darah ini dia masih penasaran apa sebenarnya yang terjadi pada dirinya lalu dia pun bertanya kepada orang tua yang merawatnya Rahasia apa, Aki? Sebenarnya yang ada pada diriku. Orang tua itu terdiam, mungkin sudah ter saatnya dia mengatakan yang sebenarnya terjadi. Diceritakanlah semua peristiwa penemuan bayi itu di yang tersangkut di koramba. Setelah mendengar itu, Cewungwana wanara berpikir sejenak lalu memutuskan untuk pergi ke negeri asalnya. Orang tuamu pasti bangsawan dari Galuh. Nah, apa kita tak keberatan jika aku pergi ke Galuh? Pergilah, nah, temukan asal usulmu. Jangan lupa di sini, jadilah seorang yang berbudi luhur. Siungwanar berpermintaan untuk pergi ke galuh. Namun sebelum pergi, dia dibekali sebutir telur ayam dan akib balagantang berpesan bahwa telur tersebut jangan dimakan. Tapi carilah seekor unggas untuk mengeraminya, sebab kehidupan lebih berharga dari kematian. Jika telur menetas dan menghasilkan ayam, maka ayam itu akan menolongnya dalam kehidupan sebaliknya jika telur itu dimakan maka akan merasa kelaparan sepanjang hidup sebab makan adalah simbol gerakusan namun dalam perjalanan menuju galuh Ciung wanara tersesat di tengah hutan larangan semakin dia berjalan semakin dia masuk ke dalam hutan pohon-pohon tinggi menjulang batu-batu curam dan ilalang-ilalang terhampar Ciung wanara terus berjalan sebelum matahari terbenam ia tidak ingin bermalam di hutan namun takdir berkata lain malam telah tiba dan dia memutuskan untuk mencari goa.